guys, kita buatkan jalan baru guys ya, kita nggak bisa lewat jalan ular tadi guys kita harus lewat jalan baru ya, kita jadikan jalan baru dulu ini guys ya, semoga ketemu ularnya guys. Nah, ya. tuh jalan ularnya sebelah, guys. Itu di sebelah, guys. oi hati-hati oi apa? Apa itu tuh guys hai, <tuh>